Oke, ini dari channel Toha Channel, requestan dari teman-teman sekalian di Instagram ya. Dan saya kurang paham juga. Berarti di sini kayaknya ya Abang Toha ini ataupun Mas Toha ini akan mereview harga motor yang ada di Malaysia. Kebetulan saya penasaran sekali dengan harga motor di sana. Kalau di sini, guys, harga motor itu mulai dari kalau yang biasa ya, kalau yang biasa itu mulai dari 6 juta. Sampai ke 50 juta juga ada Itu motor yang biasa seperti itu Kalau yang mahalnya lagi itu ratusan juta juga ada guys Nah di Malaysia ini berapa ya Harga motor istilahnya mungkin harga motor biasanya Atau bisa dikatakan motor laki Ataupun motor bebeknya seperti itu Nah penasaran sekali langsung saja kita play videonya guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Channel saya dan juga Toha Channel Langsung saja kita play videonya Let's go Oh sebab saya ada channel YouTube mas. Okay. Oke. Abang tahu Jadi berarti motor-motor laki ini ya. Oh. Kok saya baru pertama kali lihat ya. Ternyata abangnya sudah subscriber saya. Ah. Oh. Ini okay. motor untuk dijual dan. Oh para dijual. Abang abangnya pun juga katanya masih sendirian belum ada okay. awe juga silakan kalau yang berminat dm saja. Tapi, <laughs> <sama> aja, <laughs> Sudah sudah nyambi ingat RX King, Bang. Oh, RX-Z ya. RX-Z. Oke. Ya kalau di Indonesia Rx kebanyakan RX -Z. King oh, kalau dekat ya. Kalau ke sana sudah susah lah cari benda macam nih, motor RX-Z ya. Nah, kalau dekat sana, ya kan? Motor macam ini masih mahal. Ya mahal RX-Z. Baru langka. pertama kali lihat, guys. Sumber rumor asli. Iya, harganya mahal. Iya, langka. Ini kalau dekat Malaysia, Lur. Jadi motor itu RXZ itu masih cuantik loh Ini ada pengeluaran baru iya kan motor sih. macam ini? Tak ada? Berarti ini motor lama ya? Oh. Ini saya vlog sebentar abangnya pakai motor RXZ RXZ asli Cantik loh guys asli Dan Cuman ini udah dimodif juga untuk uh, ya, bannya ya Motor yang sangat cantik Ini tadi. ini. Ini suaranya kayaknya sama kayak RX King ya. Ini dijual ya, buang? Dijual kah? Oh tak dijual. Oh koleksi. Koleksi. Ini ternyata motor RX Z di Malaysia tuh cukup masih banyak lah, bagus-bagus loh. Oke. Lo. Ini kalau di tempat saya sudah sah Rx King, ya Rx, Rx, Rx King, tapi harganya mahal Ya Rx King, mahal juga guys asli Rx King, tapi kalau di sini Rx Z ya Oh, kalau ini harga berapa bang? Kalau di Malaysia, ringgit berapa ini? Rp. 12.000 Berapa bang? 12 ribu wow Rp. 12.000 ke atas guys Coba kita hitung, saya penasaran sekali ya Harga Rx Z ya dua belas ribuan ya dua ribu dikali tiga ribu lima empat juta guys asli 42 juta sedangkan di sini RX King ya oke RX King kalau di sini guys harganya kita lihat di online aja ya itu sekitar 70 jutaan ya kan ada yang jual juga dua ratus lima belas juta ada 25 juta, 49 juta, 50 juta seperti itu. Berarti hampir sama dengan di Indonesia gitu. RXZ di sana harganya 42 jutaan. Bisa menyentuh, bisa mungkin ini ke atas ke tabangnya tadi. Berarti bisa menyentuh ke angka 50 juta bisa guys. Sama kayak di Indonesia. RX King tuh juga seperti itu. Kalau saya lihat di pasaran Ada yang jual seperti itu Tergantung daripada Keistimewaan motornya ya Tapi kalau motornya abang ini kan Wih Mulus loh guys asli Ini motornya asli. harganya Rp12.000 Wah lumayan 12 mahal Rp12.000 ah, Paling rendah Paling rendah Oh my god Paling oh. <laughs> tinggi Rp60.000 Rp60.000 ada juga Wow Ternyata motor Berarti kalau di cruise itu memang RX seperti ini memang keren banget asli. Ini motor lama tapi banyak yang nyari guys asli. 1.000 itu sekitar 3 40-an, Bang. Sekitar 38 juta. Ya, sekitar itu. Kalau cruise-nya 3.000 ya. Betul, lah Oh. Berarti ini ada komunitasnya, Bang ya? Ada komunitasnya, ada satu grupnya ya, banyak, oh okay. banyak juga ya, oh tak teratur oh, lah, pasti lah, kan? tur, tur, tur, touring, ah uh, nih, keliling, keliling, keliling, keliling tak pernah, Right ride, nih, di kawasan ini, ride, right. oh. oke, okay. dia pernah pergi ke Genting Highland, oh pernah, pergi ke Genting belum? di Kuala Lumpur, abangnya? Nah, abang tak pernah. orang Mersing sini nggak? Ke? kerja di kamp merasing, ya. oh kerja di merasing, oke, okay. ah okay. oh, abang koleksi saja koleksi, ya. koreksi, tapi koreksi mahal koreksi banget guys asli tapi bukan jual motor ya jual motor tak oh ini jual, jual juga, juga, ya? juga oke okay. ini kalau yang mau minat silahkan hubungi Mantap. atau silahkan komentar di Asli. YouTube saya ya nanti saya akan tunjukkan kata abangnya sekitar harganya 12.000 ringgit ya Bang kurang lebih itu bisa naik Tunggu lagi tergantung Z silakan komentar di YouTube saya nanti bisa saya tunjukkan orangnya ini untuk di ini kalau sama air King beda oh loh guys bentuknya juga. asli. Ini kalau mau jual tiga belas ribu. Oh berarti buka harga tiga belas Oke tiga belas ribu. Kita lima belas Wow. wow. saya ada channel YouTube. Mas. Loh, abang tahu saya ke? Mengikuti. Asli. Oh. <laughs> Ternyata abangnya sudah subscriber saya. Oke. Okay. Oh. Mantap sih kita asli, mantap banget bang. Mungkin abangnya bingung dengan bahasa saya ya Tapi paham ya bang bahasa saya? Oh paham sikit-sikit katanya Paham sikit-sikit Ya kita serumpun bang Mungkin terlalu pekat bahasa saya Jadinya mungkin ya Agak-agak gimana gitu bang Oh ternyata ini dijual ya. Jadi untuk oh saya itu yang ini yang bagus banget guys. ini. Motor RXZ silakan komentar. Tapi paling laris pasti yang hitam oh, karena hitam oh, itu sudah, gagah. Habis macam mana kalau ada orang mau beli macam mana bang? Bilih, turun, gitu. Tak aku nah, kalau ada orang komentar minat tak. minat dengan motor ini macam mana? Dari Indonesia? Ya, tak kalau dari Malaysia penonton saya semua Malaysia. Malaysia. Aha. Ada? Ada WhatsApp saja. Oh nomor WhatsApp saja? WhatsApp. Oh Instagramnya apa bang? Apa ya? Tapi saya tak promote lagi di Instagram. Kenapa tak dipromot? Kalau Oh, Aha. Nanti saya promotkan sekali, Bang. Iya kan? Mantap sih, asli. Mantap Tidak banget. Dong, malu Bang, orang mani agar tak payah malu lah Bang. Mahal lah ini. Jadi saya kan dekat Youtube saya, ya kan? Siapa yang minat, silahkan motor sangat bagus-bagus. Harganya cukup lima belas ribu tiga ya bang ya oke okay. Oh lima belas ribu tiga belas ribu harga di Malaysia ringgit ya cukup mahal ya bang mantep ini ini nggak kalah uh, mobil kalah loh guys Tapi, kereta kalah, ya, kalah loh guys kalau kereta-kereta yang oh, agak bawah sama. gitu kan murah banget empat ribu oh, ya kan lima ya. ribu wow last oh last production bu Oh ini memang original betul ya Harga dia semakin meningkat dia semakin meningkat ya? Betul betul Berarti semakin tahun semakin meningkat? Betul oh, soalnya barangnya langka, langka ya Pak? Langka betul Atau jarang-jarang ya? Atau jarang Orang simpan Oh orang simpan Boleh guys investasi ya itu asli Oh ternyata memang ada grupnya ya? Hmm. Tur? touring. Nah, touring. Turing. Oh right. Oh kemarin aku lihat satu malaysia ya semuanya mm -hmm. ya kan aku tengok dekat tiktok lah bang betul, betul betul banyak sekali loh guys komunitas-komunitas gini nih Nanti di saya facebook indonesia juga banyak, juga banyak asli siapa yang nak beli silahkan bawa uang RM15.000 tinggal pilih terus mantap 13.000 13.000 hitam merah ini yang cantik ini <laughs> oh berapa bang 13.000 13.000 Mantap. Ini kalau dipakai cewek pun cakep ya. juga, ya. Iyalah, pasti oh. terus keren banget. Kalau dipakai untuk pacaran, cakep lagi ya kan? Pacaran, ah, cewek. ah, ceweknya di sini, abangnya di sini. ya kan? Aduh, ya, memang sudah jumlah. sudah punya cewek apa jomblo, bang? Tidak. Eh. Tidak. Seru ya, seru, seru, Jadi, seru, ini seru. Teman-teman, kalau di sini tuh kita. Sesama orang Indonesia, Malaysia itu kita sama saja Bang enggak? Ya perjumpaan kita selalu ramah-tamah ya, tidak ada istilahnya Eh kamu Indonesia, eh kamu Malaysia tidak ada Jadi, sedangkan mudah terprovokasi media-media, ya mas ya? Ya nah. Kamu <tipun> Wah saya minat Johor sejak itu mas, sejak 2012 Oh, sudah lama Sudah lama Sudah lama Aku sudah tahu pemainnya mas, dulu Johor yang paling saya suka pemain Luciano Figura Ya, tapi sekarang udah udah pergi entah kemana ya Sampai sekarang pun tak kembali lagi Sudah pension ya Pension Abang, nanti tengok SSI oh, Tengok apa? Tengok GDT tak? Uh, yang lawan mana? Lawan Klantan. Kelantan Kelantan, Jawa jawab-jawab -jawa. Ada skill? Iya Yang lawan Borsia dan Moon, ikut ingat mau pergi Ingat uh, ya, mau pergi? Tapi tengok sedikit tau, masih penuh tuh Oh, oke okay tiketnya ngeger guys ya. kalau bang pergi sini naik apa? Kereta tuh. Ada ada kereta naik motor? Oh, naik motor. Wah, tapi bayi lah. Ini bayar. Bayar. Enggak hujan. Bukan bayar lagi, Bang. Takutnya licin jalan, ya kan? Haha, betul betul. Nah, makitulah. Cewek tahun nih motor. Sejuk, Bang, nanti. Masuk angin bukan sejuk. Jadi, tadi saya habis bincang-bincang sama sahabat-sahabat saya dari Malaysia, ternyata okay. motor RXZ-nya dijual dan yang mau berminat silahkan bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan itu ya akan bincang sama orangnya ya. Jadi untuk okay. video ini silahkan di subscribe, di like, di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys sudah selesai videonya dan kaget sih asli kaget di sana tuh harganya dua belas ada tiga ah tiga belas guys sampai lima belas coba kita lihat ya lima belas itu berapa ya kan coba kita kalikan aja tiga ribu guys empat puluh juta ya guys ya empat puluh juta hampir sama dengan rx king yang ada di indonesia harganya ya wow keren banget tapi di indonesia ada juga yang jual sampai 70 juta ada. Saya kemarin sempat lihat-lihat di Facebook yang jual itu dan saya istilahnya ngechat pengen tahu aja harganya. Ternyata RX King, tapi memang itu full original ya guys, full original. Jadi memang kayak baru seperti itu dan koleksi seperti itu guys ya. Berani jual di angka 75 juta ya, 70 75 jutaan seperti itu. Saya kaget banget juga uh, kalau di Malaysia juga Mahal seperti itu, ya. Baru tahu, ternyata motor-motor istilahnya yang kayak gini memang mahal gitu. Dan apakah motor biasa ataupun motor bebek itu yang klasik-klasik itu mahal atau murah, guys? Di sana, ya, biasanya kalau di sini itu klasik, ya, agak-agak murah tapi sedang seperti itu. Jadi, kalau barangnya bagus, dia akan mahal karena bisa dikatakan itu antik seperti itu, antik itu ya, kayak unik ataupun. Ah, gimana ya guys ya Kalian mungkin paham ya Kalimat antik ini Ataupun bisa dikatakan langka Seperti itu Hanya beberapa orang saja yang punya Seperti itu Nah silahkan komen teman-teman sekalian Ya kalau harga motor bebek Bebek yang biasa gitu Kayak di perkotaan-perkotaan itu Harganya berapa sih gitu kan Saya juga pengen tahu Silahkan komen di bawah Terima kasih udah ke video ini Sampai selesai Terima kasih Mas Toha Bang Toha Yang sudah share video ini kepada kita semua Terima kasih teman-teman semua Yang sudah request juga Yang sudah ngikutin video saya Sampai sekarang, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.